Kalau mau dekor, tapi mungkin malah di Itu biasa kau indah jodoh Tuhan kuasa aso cinta, cinto Indah densa sali Lukuh di hati dan bau mati. You guys welcome back to Rama Pepsi. Oh, a a uh, Patang tak video Uni Sinta sin Cimdi itu pas sepana pas, pas Uni sama Wanani. Wan rema Uni Sinta kan? <laughs> Uh, jujur tadi malam mau lalu, lalu gara, -gara siapa mencari video ini uni tapi yang bayang tarwi gitu ah Jadi, sekian banyak calec calec cewek di tiktok calec calec cewek minang sumpah dari Uni yang paling payah bana untuk move on nih Jadi, jelek unik sebenarnya batu batu kalau kan, kalo ke kan, eh, gitu uh, orang tuh ya misalnya kau ke tujuah sama orang tuh kan tapi akan sempurna di mata kau gitu ya sih? Contohnya Uni ini gitu, Uni begitu sempurna di Matoa gitu Oke okay guys, bagi yang lalu subscribe, silahkan subscribe dulu channel youtube Ramah Papsi Atau kawan-kawan bisa lo follow fanspage facebook Ramah Biar gak ketinggalan video-video terbaru dari awal Video-video reaction dari TikTok yang pastinya Oke, okay? yuk kita langsung aja reaction videonya Uni Sinta Cimdi, let's go Oh, I'm a dan pandang udah dan pandang udah bertambah yo gagah juo kadang tibu kadang mailang panjang kalau mau kalau mau dekor tapi ini mungkin malu di keraja enak hahaha <laughs> oh amat diketu itu biasa Kau indah jodoh Tuhan kuasoh putuinya cinta indah dan sa sali luka di hati dan bau mati. Oh amatikatuh. mati Jika awak tidak berjodoh, kita pernah bahagia oh, <tuh> <tuh> Nih misalnya kita nak dijodohkan di dunia di dunia nan kini kan, di dunia nanti nih kan ya. Jujur ya, satu saat nanti Atau di alam selanjutnya, di kehidupan selanjutnya Gitu Awak Nio jadi jodoh nih Oh, amat Oh, amat deh, ketuk korang, javanah.